Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah seputar ikhtiar atau upaya manusia dalam hal kesehatan atau menjauhi hal-hal yang tidak diharapkan. Yang menjadi konteks sekarang adalah bertalian dengan pencegahan terhadap COVID-19 atau COVID-19. Saudara sekalian, Allah itu menuntut manusia untuk berikhtiar. Tetapi tuntutan itu tidak lepas dari kadar usaha maksimal seseorang tersebut Jadi kita itu dituntut usaha oleh Allah itu adalah batas kemampuan maksimal kita Di luar batas kemampuan kita itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu SWT Dalam Al-Quran Nah bertalian dengan usaha kesehatan misalnya Untuk kita hidup sehat ada standarnya Standar itu siapa yang menentukan? Yaitu manusia itu sendiri Sesuai dengan batas kemampuannya Kita tidak bisa menyamakan standar usaha kesehatan kita Dengan orang lain nggak bisa nggak bisa seperti itu Salah satu contoh begini Kalau kita lihat Para petugas kebersihan Yang hidupnya itu adalah di tengah-tengah sampah Yang kalau menurut pandangan umum kita Bukan orang yang hidup di situ Itu tempatnya penyakit Tempatnya virus, tempatnya bakteri Sampah tersebut Sehingga harus dijauhi kan seperti itu Tetapi bagi orang yang profesinya di situ Itu sudah menjadi kehidupan yang lumrah hidup di situ Nah kalau standar kesehatan kita Menjadi tolak ukur untuk mereka Wah mereka udah celaka semua Mereka udah sakit semua Mungkin mereka udah mati semua karena jauh sekali dengan standar kesehatan kita, kan? Jangankan kita apa mengacak-nacak sampah. Kalau megang deket sampah, kita harus cuci tangan dan sebagainya. Apakah mereka melakukan itu? Mereka tidak waktu itu, gitu kan? Tapi kenyataannya, coba lihat. Apakah mereka sakit? Ya, normal apa saja sama dengan kita. Tapi kalau standar kesehatan itu adalah standar kita, mungkin mereka sudah celaka semua. Nah, tetapi urusan sakit, urusan sehat itu adalah milik Allah. Kepada siapa orang yang akan sehat? Kepada siapa orang yang akan sakit? Itu adalah mutlak kekuasaan Allah, bukan kewenangan kita. Allah melihat atas upayanya, atas usahanya. Maksimal enggak upaya dia? Mungkin dia itu sudah maksimal menurut kemampuan dia. Karena kalau mereka melakukan usaha kesehatan sama seperti kita, mungkin dia nggak akan bisa hidup. Jadi mereka melakukan usahanya menurut kadar kemampuan dia. Kita tidak akan bisa sama seperti mereka. Ya kita sudah celaka lah kalau ukuran kesehatan dia kebersihan kita, kita mengikuti ukuran kesehatan orang-orang yang bergelut di dunia itu, kita akan celaka, gitu kan? Nah jadi di sini pesan saya bahwasanya kita jangan underestimate kita jangan memiliki pandangan yang negatif tatkala ada seseorang yang berbeda ukuran standar kesehatannya dalam menjaga kesehatannya karena ikhtiar itu adalah Allah yang menilai seberapa maksimal kalian melakukan ikhtiar itu Allah yang menilai Allah juga yang memberikan reward atau punishment kepada orang yang ikhtiar atau tidaknya kita tidak bisa menilai bahwa seseorang tidak memiliki ikhtiar untuk sehat Kita juga tidak bisa menilai seseorang sudah bagus ikhtiarnya Karena itu kemampuan maksimal dia kita tidak tahu Salah satu contoh juga analogi saya Kenapa seorang konglomerat yang banyak uang Kalau sakit berobatnya harus ke Singapura Atau ke Eropa atau ke Amerika Rumah sakit-rumah sakit luar negeri tidak di rumah sakit yang ada di kita atau di puskesmas terdekat misalkan? Seperti itu. Kenapa harus keluar negeri? Apakah rumah sakit Cipto Mangunkusumo tidak bagus? Nah jawabannya adalah mereka melakukan berobat ke luar negeri karena mungkin di sini nggak akan mampu untuk menangani penyakitnya. Karena apa? Karena batas maksimal untuk orang-orang banyak duit itu mungkin kesana batas maksimalnya. Tetapi kenapa orang miskin seperti kita? Ropat di puskesmas saja udah sembuh Jangankan ke rumah sakit luar negeri Ke Hasan Sadikin, ke Cipta Bangun Pusumuh Di puskesmas saja udah sembuh nah, Tapi kenapa para orang yang banyak duit itu Tidak sembuh di puskesmas, boro-boro Di rumah sakit Indonesia pun tidak sembuh Karena mungkin batas kemampuan di situ Allah melihatnya batas usahanya Orang miskin itu dengan di puskesmas itu Usahanya udah maksimal Mungkin Allah memberikan kesembuhan untuk dia tetapi batas kemampuan untuk para pengembaraat ini bukan di Puskesmas nih, bukan di Cipta Bangunku semua, tapi harus keluar negeri gitu kan? Nah Allah akan memberikan itu. Itu yang tahu hanya Allah. Sekali lagi, bahwasanya sehat, sakit itu adalah kewenangan Allah. Kita hanya berusaha, ikhtiar menurut kadar kemampuan kita. Jangan kita menganggap negatif, jangan underestimate kepada orang yang tidak sesuai dengan kita. Karena kita tidak tahu usaha ikhtiar dia maksimalnya di mana. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.